Ras Ayam Jumbo, dari Tanah Pasundan Apakah Anda pernah mendengar nama ayam pelung sebelumnya? Ya, ayam pelung adalah, jenis ayam dengan kokoh yang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Ciri ayam pelung asli adalah, gulunya yang berwarna hitam merah dan hijau mengkilap, berbadan tegap dan besar. Jengger berwarna merah bergerigi, dengan paru dan kaki umumnya berwarna putih. Jika dipelihara secara intensif, ayam pelung dapat tumbuh dengan pesat, bobot pelung dewasa bisa mencapai 4-8 kg. Sejarah Ayam Pelung. Ada dua versi yang menjelaskan, tentang asal mula ayam pelung. Tahun 1850, Haji Jarkasi atau Mama Haji. Versi awal adalah sekitar tahun 1850. Ayam pelung dikembangbiakan oleh seorang kiai bernama Haji Jarkasih, atau sering dikenal Mama Acih. Penemuan ayam pelung oleh Mama Acih berdasarkan mimpi, beliau mimpi bertemu Eyang Surya Kencana, yang dimana beliau adalah anak tertua dari Bupati Cianjur pertama, Wiratanudatar I. Dalam mimpi beliau, Eyang Surya Kencana menyuruh Mama Acih membawa sepasang anak ayam, yang ia pelihara di belakang rumah. Setelah diternak oleh Mama Aci, ternyata ayam ini memiliki keunggulan dibandingkan jenis ayam kampung atau lokal lainnya, di mana ayam ini bertubuh besar, jengger bergerigi serta mempunyai kokok yang panjang dan indah. Karena kelebihan yang dimiliki, banyak orang menyukainya, terutama dari segi warna dan suara kokoknya, mereka menyebutnya ayam pelung, karena jika berkokok, leher ayam melengkung, hingga paruh menyentuh tanah. Tahun 1940, Hakosim. Dijelaskan oleh seorang penduduk bernama Nombeng, berasal dari Warung Kondang, menurut ceritanya. Seorang murid yang berasal dari Jambudipa Kecamatan Warung Kondang yaitu Hakosim, bertamu kepada gurunya Mama Ajengan Budang. Ia melihat seekor ayam betina, sedang mengasuh anak-anak ayam, lalu ia melihat salah satu dari anak ayam tersebut berbeda dengan yang lain, badannya besar, tinggi dan terundul. Sepasang ayam tersebut dipelihara dan dikembang di warung kondang oleh Hakosim, setelah ayam tersebut dewasa, ternyata mempunyai tubuh yang besar, kokoh yang nyaring, panjang dan merdu. Ayam jenis ini dianggap oleh sebagian orang Cianjur, sebagai cikal bakal ras pertama ayam pelung, yang akhirnya mulai berkembang biak di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Demikian sedikit penjelasan, mengenai asal-usul ayam pelung, jika ada kesalahan kata maupun penyebutan tempat, nama, Tokoh dan lain-lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Semoga bermanfaat, terima kasih.